Oke, okay, geng. Dan ini sudah siap. Ini jadi 4 porsi. Sampai betul-betul pekat. Pusat. Gak muat, geng. Waduh. kali ini saya mau buat mie ayam ya kan? mie ayam mie-nya buat sendiri geng dan apa saja bahan untuk pembuatan mie-nya nah, tepung gandum langsung saja kita tuangkan di sini geng. tepung gandum Oke. setelah itu telur Masukkan telur, oke. Okay. Setelah itu, kita kasih garam sedikit, ya. ada rasa sedikit setelah itu kita aduk, guys. tambahkan air sedikit ya sedikit aja geng kalau terlalu banyak nanti dia jadi geng. oke geng adonan sudah jadi dan kalau kalian mau buat mie mie sendiri di rumah dengan cepat kalian bisa membeli alatnya ini guys ini alatnya banyak dijual geng Alatnya seperti ini geng nah, Seperti ini Nah ini ada yang untuk buah mie kecil Ini untuk yang size besar dan ini untuk Menipiskan Nah sini kita manual geng Manual Oke okay. Dan ini Adonan tadi geng Saya Nipiskan dulu geng Caranya seperti ini kita tipiskan dulu kita ulang terus geng ulang-ulang terus Ucapkan ya? seperti ini geng ulang kita kasih tepung kanji, geng. Sedikit-sedikit ya. Sedikit, kita kasih tepung kanji. Tadi bahannya tepung terigu, gandum. Nah, ini adalah tepung kanji, geng. Kita lipat. Lanjut yang ini, geng. Oke, geng. Sudah siap. Dan ini yang saya sudah nipiskan tadi dengan Bahan dari mie seperti ini, nah, seperti ini, guys. Sekarang saatnya proses pembuatan mie tadi untuk menipiskan yang ini, guys. Sekarang untuk membuat mie yang ini, yang ini, guys. Oke, okay. simak terus, guys. Nah, seperti ini, guys. Nah, seperti ini, guys akan keluar seperti mie. Mudah, geng. Iya, yeah, geng. Iya. Yeah. Oke. Okay. Hasilnya seperti ini, geng. Mie ya oke geng dan mie sudah siap ini jadi jadi empat porsi mantap oke geng dan ini adalah proses bumbunya mie ayam rempahnya mie ayam rempahnya seperti apa saja nah ini nih ayamnya saya sudah cuci ayam oke tempatnya cukup ini geng nah ini ada daun salam daun jeruk serai uh, jahe kunyit bawang putih bawang merah kemiri dan ketumbar nah, cukup ini saja dan yang kita haluskan itu hanya ini geng bawang putih ini kita haluskan kemiri kunyit jahe bawang putih dan ketumbar ini kita haluskan oke Oke geng, sekarang proses pemasakan rempah mie ayam. Nah, kita kasih minyak goreng, setelah itu ini tadi adalah bumbu yang kita haluskan. Sekarang kita masukkan, apinya kita kecilkan saja geng. Apinya sedang saja geng. Kita masukkan daun salam Daun jeruk Dan serai yang kita tumbuk Kita biarkan sampai dalam 3 menit, geng. Oke geng, setelah tiga menit, ayam kita masukkan. Oke okay, geng, setelah ayam saya masukkan ah Tunggu sampai mendidih Dan ini sudah mendidih Oke okay. Kita masukkan Gula batu gula, gula merah geng Terus Kita kasih garam Secukupnya Ini mie ayam untuk Sekitar 5 porsi geng Oke okay. Kita bagi penyedap rasa Ajinomoto Kita kasih Kecap Gang. Kecap Cukup Setelah itu Kita tambahkan air Gang. Ini bekas bumbu tadi geng saya kasih air saya tambahkan airnya setelah itu kita aduk geng oke geng sekarang kita masukkan telur kita tunggu geng Oke, geng, kita biarkan saja dengan api kecil sampai betul-betul pekat. Kita biarkan, kita aduk, kita biarkan, kita aduk, yes, seperti itu terus, geng. Oke, geng, seperti inilah hasilnya. Ini sudah 25 menit, sekarang kita masukkan daun sup sama daun bawang. Kita potong kecil-kecil, geng. Daun sup sama daun seledri itu lain, geng. Kita aduk, geng. Kita tunggu sampai 5 menit. Cukup 30 menit. Mulai setat masak sampai nanti betul-betul matang. Cukup 30 menit.